1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, sekarang lari tempat ya. 1 2 Oh! 1 2 3 Tujuh delapan, aduh Abdul, jangan males-malesan dong. Lembah lari estafetnya tinggal tiga hari lagi. Aduh, Tiga <tuk> empat. Ayo, aduh, ikutan dengerin Shiva tuh. Lima enam <tuk> Shiva ini kan masih pagi, Abdul masih ngantuk, <tuk> Emang kamu gak pengen kita menang lombanya nya Menang lomba? <Sederhana> Aduh! Diajak olahraga supaya sehat, malah gak mau okay. eh, Siapa siapa? sini Shiva. apa, -apa? Oh. Gimana? I iya, iya Oke, oke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 Abisnya kita bingung, gimana caranya bikin kamu semangat olahraganya. <tuh> <tuh> nah, kalau kalian ingin menang lomba larinya, kuncinya harus giat berlatih, hmm. gak boleh males. Hmm, dengar tuduh. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, oh. baik daripada seorang mukmin hmm. yang lemah. Wah, berarti...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 Eh, empat, empat, empat, lima, lima, enam, enam, tujuh, tujuh delapan. Delapan.